Bagi yang sudah mensupport channel ini, Bang selalu mendoakan untuk kalian semua semoga sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Iya Alamin alamin. Baiklah, para sahabat selalu dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, di hari Minggu, bersama ya, di Happy Weekend. Semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia. Kita lihat di kabar pertama, para sahabat, di ya, ada moment, moment special. Yang kita dapatkan di acara semalam Persahabat ya tentunya Bunda Lesti Bareng Kak Handari Bareng Abang El juga Aduh Masya Allah Dan sebuah kalimat dedek sayang Ed Kejora katanya itu Masya Allah Ibu dan anak emang bener-bener sangat menggemaskan, Persahabat ya Bunda Lesti Sama Abang Fatih Sama-sama bener menggemaskan. Ini Masya Allah bayangkan Mudah-mudahan leslar apapun yang dilakukan juga selalu dilancarkan ya Dan semoga idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin Kemudian persahabat ya, di malam minggu ternyata banyak sekali vitamin yang kita dapatkan Di antaranya Abang L, ini tentunya ketemu dengan baby gozel, Masya Allah Kesayangan kita Ternyata lagi malam mingguan nih persahabat ya Masya Allah Luar biasa banget nih persahabat Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Kayaknya lagi rapat keluarga bahas lamaran 2045 katanya tuh Masya Allah tabarakallah Inilah kebahagiaan yang selalu tentunya kita dapatkan Dari idola kesayangan kita ini Masya Allah banget Kemudian juga persahabat ya water selanjutnya Bibi Guzel lagi digendong oleh Papa Bilar Masya Allah Papa Bi seneng banget ya Gendong Baby Guzel Berasa punya anak cewek nih hebat, insya Allah. Dan tentunya Di kolom komentar pun Banyak sekali respon dan tanggapan Dari Lesla Lovers Di antaranya dari akun Nurul Rahmatika Mengatakan Masya Allah, Allah Dikaruniai anak perempuan adiknya Abang Eliana Amin. Masya Allah banget ya Tentunya ini kebahagiaan Yang luar biasa Vitamin malam minggu untuk keluarga Konoha dan selanjutnya kita simak diunggahan Bunda Lesti. Semalam mengunggah sebuah postingan foto bareng Kak Marjin. Dan kita lihat juga slide berikutnya. Double date persahabatnya ya pasangan Leslar. Bareng dengan pasangan Ali Syakib dan Marjin. Ini kebahagiaan juga. Masya Allah, malam minggu yang sangat berkelas dari Lesti Rizky Bilar. Dan di sini juga Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat Masya Allah estek malam minggu kata bunda Lesti langsung dikomentari oleh TV trini persahabat ya TV Carlina mengatakan so sweetnya Wow <laughs> ini Masya Allah banget ya so sweet banget nih pasangan Leslar lagi bareng dengan pasangan Ali Syakib dan Kak Marjin ini luar biasa tentunya komentar selanjutnya banyak sekali diberikan di antaranya juga persahabat yang dari akun Farid Muhammad Cetar mengatakan saya selalu kesayangan, amin doa terbaik nih persahabat ya dan Rudy Salim pun memberikan emot api nih semangat, wow luar biasa dukungan, support selalu diberikan dari orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita dan selanjutnya juga di simak persahabat ini ada momen ini momen saat Papa Bilar Masa-masa waktu masih bujang Dan lagi bareng dengan Rijasha, Haris Riza Pokoknya ini persahabat ya Teman-teman yang sangat luar biasa Yang selalu support Papa Bilar nih. Dan kita lihat Di unggahan ini persahabat ya Ada sebuah kalimat komentar juga Di dari Akun Instagram Dwi Nskoroy mengatakan Ah emang bes lupa Love sekebun katanya, Masya Allah Luar biasa ya Dulu dan sekarang emang beda banget nih Papa Bilar Dan tentunya kita lihat perubahan Yang sangat luar biasa untuk sekarang Masya Allah Mudah-mudahan Papa Bilar selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik Dan selalu menjadi inspirasi ya Untuk banyak orang Dengan hasil kerja kerasnya dengan hasil semangatnya yang sangat luar biasa Masya Allah. Kemudian juga disimak persahabat ya, Ini ada potret yang tentunya heboh kemarin Pengacara Papa Bilar dan Bunda Lesti Bapak Sandi Arifin persahabat ya, Ini mengunggah sebuah postingan dari artikel Tribun Jatim Ini artikelnya sangat mengiring opini persahabat ya. Ternyata diam-diam idola kesayangan kita bahwa pengacara dan tentunya akan ditindaklanjuti dengan tegas bersahabat. Ya, kita dukung, ya, kita support. Apapun yang dilakukan oleh Leslar, mudah-mudahan lancar, sukses terus. Tidak ada halangan satu hal apapun, biar untuk semua media ini harusnya bersahabat. Ya, berpikir yang positif, mengambil berita, dan memberitakan. Pokoknya, kita semuanya. Harus selalu kompak dan solid, dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya disimak juga, ini ada potret semalam nih. Di malam minggu, Bunda Lesti bareng margin masyaallah Masya Allah banget ya, bareng bestinya nih. <guruh> malam minggunya pokoknya luber vitamin banget ya, Masya Allah bahagianya warga Konohang disuguhkan vitamin yang sangat-sangat luar biasa. Dan berikutnya juga, Bang Mimin akan menginfokan mengenai polling online sementara Demas Maskar Ming Selebritis 2022 di pagi hari ini. Untuk Bapak Bilar persahabatnya masih di nomor 2 nih dengan voting 10.324 votes. Di nomor pertama masih Rangga Azab dengan voting 11.000. 25 volt. Yuk terus dukung persahabat ya Idola kesayangan Mudah-mudahan ada rezekinya juga Dan bisa mendapatkan predikat sebagai The Most Carming Male Celebrities 2022 Untuk selanjutnya juga persahabat Perhatikan Ini ada sebuah postingan dari Leslar saja Ini tentunya Membuat kita semakin bangga banget ya Dengan Leslar Ada sebuah kalimat yang diposting sudah mau 2023, kenapa Leslar masih banyak yang suka? Ini jawaban mereka. Wow, kita lihat, persahabat, ya. Jawaban dari Leslar Lovers, yang mana tentunya selalu mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita. Perhatikan, persahabat, ya. Di sini banyak sekali ini di komentar-komentar yang diberikan. Ini di antara jawaban Leslar Lovers, yang mana selalu setia dengan Leslar. Perhatikan, persahabat, ya. Di sini ada sebuah kalimat, kan niat sukanya dari hati, tulus, ikhlas, tidak musiman, insyaallah abadi selamanya, Masya Allah. Ada juga tanggapan lain, karena mereka ngenin, apalagi abang, wow, ini komentar-komentar yang sangat luar biasa. Ada juga tanggapan lain, karena kebaikan hati mereka tulus, nggak membeda-bedakan orang yang terpenting, attitude nomor satu, wow luar biasa. Yang terpenting attitude nomor satu. Karena Leslar tulus, tanpa basa-basi, tetap rendah hati dan ramah pada fansnya. Wow, luar biasa persahabat ya. Ini tentunya jawaban-jawaban yang luar biasa. Tentunya kita bisa ambil kesimpulan persahabat ya. Kenapa Leslar ini banyak yang suka. Yang pertama, mereka ramah, rendah hati dan tentunya tidak membeda-bedakan dan yang terpenting Attitude akhlak mereka yang sangat luar biasa selalu dinomor satukan. Itulah poin yang sangat penting banget ya. Yang mana banyak sekali orang-orang yang tentunya kagum, banyak orang yang sayang kepada Lesti dan Rizky Bilar. Semoga semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan, tetap semangat untuk warga Konoha, tetap support dan tetap dukung.